ya Dede atas uh, pencapaian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 serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhagat sekitar Leslar tentunya. Baiklah persahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, kegabung pertama persahabat ya, Bambi akan menginfokan kalian semua warga Konoha yang selalu mensupport support kita, jangan lupa mendukung. Lesti Rizky Bilar di HIP Award 2021 Pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora ini masuk nominasi pasangan paling nge-hip Masya Allah banget ya, yuk sama-sama kompak kembali Mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita Dengan cara memvoting like komen di akun Instagram HIP 500 ada tentunya komentar juga yang diberikan dari para fans sejati ini kita lihat aja persahabat ya, yakni dari akun Instagram virus.leslar bu Fir juga ikut berkomentar. Pasangan inspiratif, penyabar, pemaaf, humoris, couple goals from zero to hero. Wah, masya banget ya pasangan ini. Selalu banyak dukungan, selalu banyak support dari orang-orang yang tulus mencintai mereka berdua ke kabar berikutnya, kita lihat juga persahabat ya baru saja, Bapak Deddy Seherman sebagai tentunya petinggi langit musik, ini baru saja mengunggah sebuah postingan bersama Lesti dan Rizky Billar ah, manja banget, ya cute banget mereka bertiga, Masya Allah Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu berkah dan selalu banyak orang-orang hebat mensupport pasangan rumah tangga Lesti, Rizky Bilar ada kalimat kasan juga persahabat yang dituliskan juri baru ekspektor dan para juaranya allah banget ya juaranya yaitu Lesti Kejora dan allah banget ya semakin bangga aja kepada Lesti dan Rizky Bilar. hingga banyak komentar juga yang diberikan dari pasangan tersebut kita lihat di sini ada komentar dari akun Shehan Ali dua mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah Leslar dikelilingi oleh orang-orang hebat ya Masya Allah banget mudah-mudahan saja tentunya idolanya kita dilindungi dari orang-orang yang tidak baik yang selalu memfitnah mereka dan mudah-mudahan mudah mereka selalu menjadi inspiratif untuk banyak orang dan selanjutnya juga persahabat kita lihat di sini ada komentar lain diberikan dari akun Humaira Aira dua Masya Allah tabarakallah Leslar Best terima kasih Pak Diri Seherman sukses selalu amin. Doa selalu saja diberikan kepada pasangan yang sangat luar biasa ini persahabat dan kita lihat ke kabar berikutnya. Ada sebuah postingan yang sangat luar biasa banget dari akun Leslar love underscore Memposting komentar Leslie ke sebelumnya yang mana di Leslie berkomentar dengan kalimat yang luar biasa mendukung selalu mensupport suami tercinta.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 Tetap lurus ke depan kejar semua mimpi yang belum tercapai dunia Ah, taupun akhirat, masya Allah banget ya Hingga langsung aja gercep kakak Biran menjawab dalam jawaban komentar Eh, telas adem Adam kayak lagi di bawah AC sambil diberikan love Wow, masya Allah banget ya pasangan ini Inilah yang dinamakan pertemuan membawa berkah sama-sama membawa hoki Masya Allah mudah-mudahan saja selalu diberikan kemudahan Kelancaran apapun yang dilakukan oleh Lesti dan Rizky Bilar Untuk kabar berikutnya ada sebuah ungan spesial juga persahabat ya, Info mengenai acara Kiss World 2021 Sebelumnya infonya akan diadakan di bulan 12 ini Tetapi ada info dari Kak Mailan di postingan IGS pribadi miliknya, ada sebuah info kalimat yang dituliskan Hai guys, mau sedikit info, kemarin banyak DM nanyain soal Case Award 2021 yang dijadwalkan tanggal awal Desember kemarin Mundur ya guys, di Januari setelah acara Hot Indosiar, tapi aku nggak ikutan di program Case Award karena lagi banyak tugas di ACTV sampai Februari dan soon, balik lagi ke Indosiar untuk terlibat lagi di acara Lida Indosiar. Jadi nggak bisa infoin banyak-banyak dan menjawab pertanyaan kalian mengenai watch tapi aku bakal usahain sekedar kasih info aja buat kalian jadi bisa pantengin story atau cek di akun Indosiar ya. Terima kasih. Itulah info penting banget ya untuk kita semua resmi dari Kak Mailan soal acara KIS Award 2021 yang mana tentunya akan diadakan setelah hari ulang tahun Indosiar di bulan Januari. Dan dan untuk di tahun 2022 nanti, persahabat ya, bakal ada acara lidah kembali di Indosiar. Wow, makin gak sabar aja. ya, mudah-mudahan Leslie Kejora bisa tampil kembali di Indosiar. Amin, ya rabbal alamin. Dan selanjutnya ada sebuah unggahan spesial juga yang kita dapatkan dari akun Instagram bilar ngintip Dedek. Ya, aduh cute banget nih Instagramnya, masya Allah. Kita lihat di sini ada sebuah postingan kebersamaan Leslar bersama tiga komposer dan teman-teman yang sangat luar biasa mensupport Leslar. Masya Allah, semakin bahagia banget, semakin bangga melihat kebersamaan ini. Mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid untuk fans sejati yang selalu mendukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita. Dan ke kabar berikutnya, para sahabat kita lihat juga masih di akun Instagram yang sama ada sebuah postingan video Bunda. Etikus Endang Yang mengucapkan selamat persahabatan ya, Untuk dari alas yang mendapatkan 4 Piala penghargaan di Ajang IMA 2021 diposting di channel Youtube nya Kobas TV persahabatnya Ya Masya Allah dapat ucapan selamat dari Bunda Luar biasa banget ya Bunda aja selalu mensupport nih Apalagi fans sejati Kita wajib dukung yang terbaik Untuk idola kesayangan kita